Selamat datang kembali lagi bersama sang TNI Channel menyajikan informasi seputar dunia militer. Jangan lupa like, subscribe, share jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. Letnan Kolonel Marinir Triyuda Ismanto menyerahkan jabatan Komandan Yonif Marinir 3 kepada Letkol Marinir Mintarjo dan dilakukan pengambilan sumpah jabatan militer terhadap Netpol Mintarjo yang dilaksanakan di bawah kitab suci Al-Quran. Serah terima jabatan juga merupakan wujud kepercayaan dan kehormatan yang diberikan pemimpin TNI Corps Mariner kepada para perwira terpilih untuk mengembangkan kepemimpinan, kreativitas, serta kemampuan konsepsionalnya pada jabatan penting sesuai seteratanya. Penopang kita Di bawah Di barang, Bendera dan panjang Ayo terus bergerak Dasa sentral lebar luas hadir di